Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban halaman 23, 24, 25, dan 26 Pada tema 3 kelas 5 Makanan sehat Baik, sekarang kita akan menjawab di halaman 23 Tentukan jenis interaksi yang terjadi dengan menjelaskan alasannya Tuliskan hasilnya pada tabel seperti berikut ini, interaksi yang dilakukan, kemudian interaksi lingkungan hidup, dan interaksi sosial Baik, untuk yang pertama, kegiatan menyiram tanaman di halaman rumah Terjadi interaksi antara manusia dengan tanaman dan air Interaksi sosialnya terjadi interaksi sosial antara anggota keluarga Kemudian menangkap ikan di laut Terjadi interaksi antara nelayan dengan laut karena nelayan mengambil ikan yang ada di laut Terjadi interaksi sosial antara nelayan dan nelayan serta pedagang ikan di pasar Karena nelayan bersama-sama menangkap ikan dan menjualnya ke pedagang ikan di pasar Penghijauan hutan Terjadi interaksi antara manusia dengan tumbuhan dan tanah Terjadi interaksi sosial antara warga yang ikut dalam kegiatan penghijauan hutan Berikutnya, menangkap ikan di laut Interaksi antara nelayan dengan laut Ikan dan angin, interaksi antara nelayan dengan nelayan, lainnya dan pedagang ikan Berikutnya di halaman 24 Ketika kamu mengamati interaksi yang terjadi di lingkungan sekitarmu Identifikasi pihak yang berinteraksi dengan memperhatikan hal-hal berikut Soal pertama, apakah pihak yang berinteraksi memiliki perbedaan? Jawabannya Pihak yang berinteraksi memiliki perbedaan, baik dari segi latar belakang jenis kelamin, perbedaan usia, pendidikan, penghasilan, suku, dan lain sebagainya. Pertanyaan kedua, berapa usia manusia yang berinteraksi tersebut? Usia manusia yang berinteraksi beragam, mulai dari 10-70an tahun. Pertanyaan ketiga, apakah jenis kelamin mereka Jenis kelamin mereka adalah wanita dan laki-laki. Pertanyaan keempat, apakah pekerjaan mereka? Pekerjaan mereka adalah pedagang, ibu rumah tangga, guru, pengayuh beca, petugas kebersihan, dan lain sebagainya. Pertanyaan kelima, berasal dari latar belakang budaya apakah mereka? Mereka berasal dari latar belakang budaya suku Jawa, Batak, Sunda, Flores, Betawi, Melayu, dan lain sebagainya. Apakah agama yang mereka anut? Agama yang mereka anut adalah Katolik, Kristen, Islam, Protestan, Buddha, dan Konghucu. Berikutnya, kita akan menjawab di halaman 24 lagi. Indonesia memang dikenal memiliki tingkat keberagaman budaya, adat istiadat, dan agama yang tinggi. Berdasarkan hasil pengamatanmu tersebut, buatlah sebuah komik sederhana yang mengetengahkan tentang interaksi yang dilakukan manusia, pastikan tulisanmu menggunakan bahasa Indonesia yang santun dan ejaan yang tepat. Warnailah komikmu dengan rapi dan semenarik mungkin. Baik di sini, saya hanya akan memberikan contoh komik saja, ya. Nah, di sini kan ada tiga kolom yang disediakan oleh buku, tetapi... Kalian bisa memwarnai pada kolom satu saja, atau dua saja juga bisa, atau ketiga-tiganya juga bisa. Nah, di sini kebetulan komik ini saya ambilkan dari buku tema 1 kelas 6. Komiknya seperti ini, ada burung jatuh. Kemudian burung jatuh itu diselamatkan oleh seorang anak kecil. Di sini ada tulisannya. Kemudian untuk yang uh, kolom kedua ada dia anak kecil itu akan menolong burung tersebut dan menaikkannya ke dalam sarangnya lagi. Baik, di sini kalau masih ada untuk uh, kalian buatkan silahkan dibuat ya. Baik, sekarang kita akan menjawab di halaman 26. Masih ingatkah kamu dengan unsur-unsur dalam sebuah iklan? Coba kamu identifikasi unsur-unsur iklan dalam iklan tersebut. Kalimat iklan, ayo makan singkong, dan enak, dan menyehatkan. Kata kunci, singkong, enak, menyehatkan. Observasi gambar, gambar tersebut merupakan gambar singkong. Singkong memiliki ubi yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan dan daunnya juga dapat dimanfaatkan sebagai lauk pauk. Berikutnya, di halaman 26, ayo renungkan. Hal-hal baru apa yang kamu pelajari hari ini? Tuliskan empat hal baru yang menurutmu menarik untuk diceritakan kepada orang tuamu. Hal-hal yang baru saya pelajari hari ini, satu, interaksi sosial, dua, interaksi dengan lingkungan alam, 3 unsur-unsur iklan, dan yang keempat adalah membuat iklan singkong. Berikutnya, kegiatan bersama orang tua. Bersama dengan orang tuamu, tuliskan beberapa cara pengolahan singkong Selanjutnya, tuliskan alasan mengapa singkong layak dikonsumsi sebagai pengganti nasi Diskusikan kembali dengan orang tuamu tentang hasil pengamatanmu sebelumnya Tanyakan kepada orang tuamu contoh interaksi manusia dengan lingkungan hidup Dan lingkungan sosial yang dapat ditemukan di lingkungan rumahmu Baik, untuk jawaban nomor satu, singkong termasuk dalam daftar makanan pengganti nasi Hal ini dikarenakan ada berbagai alasan Antara lain, mengandung karbohidrat yang tinggi sumber energi, kaya, sehat, kaya serat, dan kaya vitamin serta mineral. Jawaban nomor dua, lingkungan hidup di rumah contoh interaksinya adalah ketika kamu membersihkan rumah ataupun halaman bisa dikatakan interaksi lingkungan hidup karena menjaga kebersihan merupakan contoh interaksi terhadap lingkungan hidup. Kemudian lingkungan sosial di rumah contohnya, interaksinya adalah saling membantu sesama anggota keluarga dan berbicara dengan sopan. Baik, itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Semoga, semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.